Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW itu Teladan beliau bukan hanya dalam urusan Kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau Tapi Rasulullah SAW juga teladan Justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau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 Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengkosor salat? Kata Nabi tidak. Memangnya kenapa? Kita salat dua rakaat loh Rasul. Kata Nabi beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang iya. Kita tuh salat dua rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan dua rakaat salat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sawi. Lupanya Nabi uswatun hasanah.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 Uh, gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru, itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu uh, yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau nggak akan ngaku. ah kalian aja yang nggak khusyuk, kan saya nggak mungkin gak khusyuk, saya ini Nabi loh. Masa kalian ngomongin saya salah? Enggak, kalau kayak gitu beliau bukan uswatun hasanah, justru karena beliau.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 kurang dua rakaat mereka nggak komen ah katanya nabi salatnya nggak khusyuk nggak gitu mereka nggak unfollow nabi wah nggak nggak benar nih postingannya gue unfollow aja nih dan komennya cuman yang dekat doang sama nabi yang komen yang lain nggak ikut ikutan komen jadi komennya tuh komen positif bukan ngebuli nabi bukan ah nabi mah ternyata salatnya juga mikir yang lain saya kira selama ini udah keren banget ternyata pencitraan doang nggak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 Beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum, dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu nggak buat dosa, tapi kalau keliru ya, bagian keliru itu bukan dosa sengaja, cuman lupa, cuman salah paham, cuman iji tihad, sehingga sahabat ketika Nabi keliru ya udah easy going aja, tinggal bangun ngelanjutin, jadi makmum Nabi nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar. Abu Bakar lu aja yang jadi imam kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini.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 ...mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi. Bukan. Kita hafal ayat itu... ...tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, ...berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang. Kita hafal banyak hadis Nabi... ...kita baca banyak siroh buku-buku tebal tentang sejarah Nabi... ...tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik... ...seperti yang dicontohkan Nabi...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 Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa? Unfollow. Nggak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngeliat, bikin aja dua akun. Satu akun punya kita, satu lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Nggak nggak nggak, boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita...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 Nggak ada lagi teladan yang lebih keren daripada teladan kita. Emang ada manusia yang lebih keren daripada Rasulullah? Nggak ada kan? Rasulullah itu yang paling keren, udah tuh. Yang paling teladan terbaik. Kalau teladan kita udah terbaik, tapi perilaku kita nggak terbaik, pasti ada masalah dalam kita meneladani Nabi ini. Bukan nabinya yang nggak keren. Kita belum meneladani Nabi secara utuh. Baru mengambil wawasan-wawasan dari hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam.